Selain manajemen proyek, Elixir juga sudah dilengkapi dengan alat bantu testing yaitu XUnit. Dan Mix sudah mempersiapkan struktur file dan juga folder untuk testing yang berada di folder testing yang memiliki dua file. Yang pertama adalah file untuk test project secara spesifik yaitu cleanup_url_test.exs dan juga test helper yang biasanya selalu ada di setiap project yang di generate dengan Mix New. Nah, di sini terlihat ada dua tipe file di Elixir. Yang pertama adalah .ex seperti cleanup-url ini, yang sebelum dieksekusi harus dikompilasi terlebih dahulu. Ada juga file .exs seperti cleanup-url-test .exs, formatter .exs mix.eXS yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Nah perbedaannya adalah ekstensi yang menggunakan .iss tidak perlu dikompilasi terlebih dahulu sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Jadi ada elixir script dan ada file elixir. Sedangkan doc test adalah salah satu tipe testing yang juga dapat digunakan di elixir. Dan untuk test case, testnya dilakukan atau dijalankan di makro test seperti baris kelima ini dan untuk testing sendiri secara bawaan elixir sudah menyediakan yang namanya adalah ex unit selain itu mix juga menghasilkan test helper. yang fungsinya adalah kita bisa menambahkan beberapa perintah-perintah untuk helper ketika kita menuliskan tes. Contohnya di sini xunit-nya dijalankan ketika kita menjalankan mix spasi tes. Dan apabila projectnya belum dikompilasi sebelumnya, dia akan melakukan kompilasi terlebih dahulu. Dan ini adalah hasilnya, yaitu ada satu doc test dan satu test dan 0 failure. Artinya tesnya sudah berhasil. Kita akan lihat file cleanup URL-nya. Di sini ada satu fungsi yang dites yaitu hello yang menghasilkan Atom word Dan juga ada satu doktest di sini. Doktest itu bentuknya seperti ini. Komentar yang isinya adalah testing. Seolah-olah dia akan mengemulasi emulasi repel untuk menjalankan fungsi hello. Dan kita tuliskan ekspektasinya yaitu Atom word sekarang kita akan coba mengubah hasil dari fungsi ini menjadi elixir dan ketika kita ubah kemudian kita save kita coba jalankan kembali mix testnya maka akan terjadi kegagalan kegagalan pertama adalah kegagalan doc test dan kegagalan kedua adalah kegagalan test case kita karena di doc test di sini kita return word kita bisa ganti menjadi elixir untuk merevisi dan menyesuaikan dengan hasil di bawah sini, dan untuk tes sendiri, kita juga bisa mengganti word ini menjadi. Dan kalau kita jalankan sekarang, tesnya sudah kembali berhasil. Untuk mendemokan testing di elixir, kita akan membuat sebuah project uji coba yang namanya adalah clean up URL yang sudah kita generate sebelumnya nah di sini project ini kita akan membuat sebuah alat bantu untuk membersihkan URL dari berbagai teks, analytics, marketing seperti contohnya misalkan uh, kita bisa mengeksekusi seperti ini jadi kita clean up URL gitu ya di terminal uh, dengan menggunakan tools ini nantinya kemudian kita sertakan string dari URL yang ingin kita clean up atau kita bersihkan dengan bentuknya string seperti ini clean up URL ini akan menghapus fbclid dan lain-lain sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu string atau URL yang sudah bersih dari berbagai teks dan kita akan e, melakukan testing terlebih dahulu baru kemudian implementasi atau istilah kerennya test driven development atau TDD selain TDD adalah praktek yang bagus Test Driven Development juga dapat membantu kita menyusun logika dan menjadi sebuah kerangka berpikir bagaimana implementasi yang akan kita lakukan. Nah, untuk kasus Cleanup URL ini, kita akan membuat sebuah fungsi yang melakukan Cleanup atau Parsing URL. Dan kita sudah bisa mulai memikirkan kasus-kasus apa saja yang kemungkinan bakal muncul. Yang pertama... Tentu kita bisa mulai dari hal yang sederhana seperti contoh yang di sini. Kita akan mengambil string ini dan mengharapkan ketika kita clean up string ini akan menghasilkan string yang ini. Jadi kita akan ganti ini menjadi sebuah test case. Kita namakan saja. Clean up url with from. Dan ini kita masukkan ke sini. Ini kita jadikan string. Dan ini kita jadikan variable saja. Dan kemudian di sini kita akan menggunakan asset. Asset ini akan melakukan perbandingan antara operan yang di sebelah kiri dengan operan yang di sebelah kanan. Jadi kita panggil fungsi yang belum ada kita panggil modulnya clean up url nah kita ingin menamai fungsi ini namanya apa kita bisa mikirkan di sini walaupun fungsinya belum ada dan belum kita buat dan akan kita buat setelah ini di sini sederhana aja kita akan namakan fungsinya yaitu clean up yang kita clean up adalah url nya artinya Fungsi clean up nanti akan memiliki sebuah parameter yang kita samakan dengan string ini. Sekarang kita save. Kita sudah punya URL, sudah memanggil fungsi URL, clean up URL, dan kita sudah mengharapkan fungsi clean up URL mereturn string yang lebih clean. Dan kalau kita jalankan test, tentunya hasilnya akan gagal karena... beberapa hal, alasannya yang pertama yang pasti adalah fungsi belum ada tentunya karena belum kita lakukan implementasi. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan implementasi untuk fungsi yang pertama kita yaitu fungsi clean up. Kita bisa buka file cleanup URL di sini kita bisa bikin fungsi baru yaitu clean up. Dan clean up ini seperti yang sudah kita desain di case kita menerima sebuah parameter atau argumen yaitu url. Untuk kasus yang pertama ini cukup sederhana, kita bisa menggunakan split dari modul string. Kita split, split menerima dua parameter. Yang pertama adalah stringnya yaitu url, yang kedua adalah bagian mana yang mau kita split. Tentunya kita bisa lihat di sini, kita ingin split di bagian tanda tanya sehingga dari tanda tanya sampai ke ujung akan kita abaikan ketika sudah kita split, kita akan dapatkan dua parameter dalam bentuk array yaitu clean url-nya dan juga sisanya yang tidak kita butuhkan dan kemudian kita return clean url-nya saja sebagai informasi tambahan di elixir ekspresi terakhir dari sebuah fungsi yang akan selalu di return, jadi ini adalah implicit return dan sekarang kalau kita save dan kita jalankan kembali tesnya tesnya sekarang sudah berhasil nah biasanya proses TDD itu terdiri dari tiga bagian utama yang pertama adalah menulis tes dan melihatnya gagal atau yang merah tadi yang sudah kita jalankan pertama kemudian kita buat implementasi yang paling sederhana dari versi test case tersebut seperti yang kita lakukan barusan dan melihat tesnya berhasil atau hijau kemudian ada fase berikutnya sebelum kita ke test case berikutnya yaitu refactor kita bertanya apakah sekiranya dibutuhkan refactoring baik dari implementation code ataupun dari test case code ini untuk kasus ini rasanya kita belum butuh melakukan refactoring sehingga kita bisa lanjut ke test case berikutnya nah sekarang misalkan kita membayangkan kasus kedua dengan format yang sedikit berbeda saya punya sebuah url seperti ini jadi ada sebuah domain dan kemudian di domain tersebut melakukan query string seperti ini. Dan ini bukanlah query string untuk marketing atau apapun. Ini adalah bagian dari aplikasi web. Baru kemudian diikuti dengan query string untuk keperluan marketing. Seperti UTM source, FBID, dan lain-lain. Nah, tentu kita berharap ketika kita menjalankan tes maka yang muncul adalah seperti ini ekspektasi kita query-nya yang bagian dari aplikasi web itu tidak hilang yang hilang hanya bagian tag dari marketing kita bisa menulis mulai dengan menuliskan uh, test case yang baru yaitu mungkin uh, clean up URL With query string di sini, kita bisa menggunakan ini kembali sebagai actual dan expected. Di sini, kita akan menuliskan ini menjadi string, dan ini adalah ekspektasi kita. Jadi, di sini kita assert lagi dan kita panggil fungsi yang sama, yaitu clean up dengan URL di atas, dan kita berharap bahwa hasilnya akan seperti ini. Kita save, dan kemudian kita akan jalankan tesnya. Tentu, tesnya akan gagal atau belum berhasil. dikarenakan ekspektasinya berbeda ketika kita menjalankan clean up URL dengan URL yang formatnya sedikit berbeda dengan ada query string seperti ini maka fungsi kita jadi harus direfaktor karena sudah berubah requirementnya yang sekarang kita membutuhkan query string tetap ada apabila query stringnya tidak masuk ke dalam kategori marketing tag. Nah untuk melakukan implementasi di kasus kedua ini sebelum kita refactor clean up up fungsi yang sudah kita buat sebelumnya sepertinya kita butuh fungsi tambahan yaitu melakukan parsing terlebih dahulu untuk query stringnya dan kemudian kita ambil berbagai query string dalam hal ini query stringnya ada lebih dari satu yaitu dua yang query sama dengan dan juga itm source sama dengan jadi kita bisa mulai dengan Melakukan testing untuk fungsi yang baru, yaitu query string. Returns, dan kita langsung assert saja. Langsung kita bandingkan modul. Nama fungsinya kira-kira apa? Kita sederhana aja, kita sudah menamakan di atas, yaitu get query string. Dan kita bisa menggunakan URL sama seperti yang di atas. Dan kemudian kita akan mengharapkan hasilnya adalah domain. Kemudian query sama dengan pemrograman. -pem JavaScript dan UTM source itu Twitter, nah, harusnya implementasinya sudah terbayang ya. Gimana dan kita copy URL dari atas ini karena yang sama, dan kita save. Dan ketika kita jalankan mix test, maka tesnya akan bertambah satu dan gagal jadi dari tiga menjadi empat karena ada dua hal yang pertama adalah kegagalan di fungsi clean up URL yang belum bisa menerima kasus kedua yang kedua adalah belum ada fungsi get query string kita akan langsung membuat implementasinya implementasinya cukup sederhana hampir sama seperti yang kita lakukan di clean up di fungsi di atas kita buat nama fungsinya adalah get query string dan kita bisa menerima sebuah parameter seperti yang sudah kita bayangkan di test case, yaitu url dan kita langsung menggunakan string.split yang sama itu url dan juga tretanya, dan kita return keduanya, karena dia mereturn domain dan query string yang bisa kita langsung return atau kita bisa lakukan seperti ini, tapi karena ini sudah langsung di-return kita bisa langsung seperti ini saja, kita save dan coba kita jalankan lagi, mix test, dan ternyata di sini ada sedikit kejanggalan karena kita melakukan testing dengan rizafamik.com/slash, sementara yang di sebelah kanan yang ekspektasi kita tidak menggunakan slash. Kita bisa melakukan revisi untuk testing kita. Kita bisa tambahkan slash di sini karena tidak akan ada masalah harusnya. Kecuali nanti kalau ada masalah kedepannya kita bisa revisi kembali. Dan sekarang kalau kita jalankan. tersisa satu failure yaitu clean url yang belum kita prefaktor selebihnya untuk fungsi-fungsi lainnya sudah berhasil kita tes dan seterusnya dan seterusnya hingga aplikasinya dan fitur-fiturnya berhasil di develop semua itu saja materi tutorial singkat elixir dan testing jika teman-teman menyukai format Video pendek seperti ini, silahkan tulis masukannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman memiliki ide untuk materi berikutnya yang akan dibahas di tutorial singkat, silahkan juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!